Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman rajut, jumpa lagi dengan saya Ayukia Handmade. Di channel saat ini kita akan membuat peci mozaik ya. Dan di sini saya telah menyediakan benang polycery. Yang ini ya. 100 gram. Bisa juga ini dua, dua, dua warna ya, ada biru dan warna krim boleh juga teman-teman menggunakan benang yang lain Boleh poli indo Poli kilap Dan nilon pun juga boleh Jadi selera teman-teman ya Dan ada juga ini meterannya mancis Dan Hekpen nomor 3 ya Ini saya menggunakan Merek tulip Oke teman-teman Sebelum kita akan memulai jangan lupa di subscribe like dan share ya Oke okay. bismillahirrohmanirrohim teman-teman ini kita sudah ada alas bulatnya ya untuk alas bulatnya teman-teman bisa nonton di YouTube saya sudah tayang ya dan ini setelah alasnya dibuat kita membuat sc saya menggunakan benang lainnya di bagian sini keliling kita membuat sc bismillahirrahmanirrahim kita membuat sc keliling sampai nanti kita akan bertemu lagi di awalan jadi kalau teman-teman ingin membuat peci itu harus kelipatan 12 ya jadi harus dikalikan dengan uh, angka genap ya seperti 8 x 12 itu atau kelipatan 6. 6 dikalikan 12. Pokoknya dia angka genap dan ke, dikalikan 12. Oke, teman-teman, silahkan dilanjutkan di sampai di bagian awal kita tadi pembuatan ya. Nah, ini sudah kita di bagian ujung ya kita slipstick bukan menggunakan benang biru lagi ya teman temannya tapi kita menggunakan benang warna abu-abu lagi jadi kita ganti seperti ini ya seperti ini tarik ini dikencangkan dan kita kunci selanjutnya sama di loop yang kita membuat slip slipstick tadi kita membuat SC selanjutnya di loop yang sama kita, eh di loop selanjutnya kita membuat SC nah di sini kita sama seluruhnya kita membuat SC ya jadi kita membuat SC keliling oke silahkan teman-teman lanjutkan sampai nanti di ketemu di SC awal tadi oke okay, teman-teman ini kita sudah di bagian akhir sini ya nah selanjutnya kita membuat slip stitch di bagian SC awal dan kita ambil benang yang warna biru ya jadi kita ganti ini tarik lebih kencang setelah itu, kita membuat 4 DC ya. 1, 2, 3. Ini kita membuat 3 chain dulu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuat double crochet di front loop. Nah, jadi di bagian sininya ya, front loop. Ini untuk awalannya. Jadi yang kalau benangnya warna biru, kita pun mengerjaannya juga di warna biru. Seperti ini. Oke, ini sudah satu, dua di sininya. Oke, tiga. Setelah kita membuat double crochet from loop, kita membuat SC, 4 SC. Nah, ini kan bagian yang di sini, berarti kita SC-nya di bagian sini, yang ini. Ya, lihat ya teman-teman ya, seperti ini. Nih, di belakangnya ada 4 nih, 1 2 3 4. Berarti kita bikin Sc-nya di sebelah sini. Lihat satu, dua, tiga, empat. Sc-nya di sini. Kita membuat sc di sini. Nih, ya. Kita membuat 4 sc. Satu, dua, tiga, empat. Selanjutnya kita membuat empat dc double crochet nanti kalau dia di sini atau yang di sini ya Nih, yang ini sc nya di sini kita bikin sc nya di sini dc nya di sini nah ini ya nah kita membuat empat double crochet satu Dua, tiga, dan empat Nah silahkan teman-teman lanjutkan seperti ini juga polanya ya Jadi nanti di sini kita masih mengikuti cara uh, row yang pertama ini tadi ya row ketiga ini tadi ya 4 SC 4 DC double front loop 4 SC 4 SC dan 4 DC double crochet di front loop nya ya jadi di sini nanti 4 DC front loop 4 SC 4 DC front loop sampai nanti kita ketemu di bagian awal sini oke teman teman ini kita sudah di bagian akhirnya ya dan kita akan masuk stitch di bagian ini ya, di C yang ini, di bagian atasnya ini ya. Tadi kan CH ya. Kita mengambil benang yang warna abu-abu. Kita kunci dulu. Dan belakang kita tarik. Selanjutnya kita akan membuat 4 SC back loop. Jadi kita di loop yang sama kita membuat 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC dan 5 SC ini di bagian back loop nya ya selanjutnya kita akan membuat dua double crochet di front book Nah untuk front loop-nya ini kan warna abu-abu jadi kita masuknya di bagian abu-abu ini ya kita lihat ini kan sudah uh, tadi 5 SC sekarang 2 double crochet Oke okay, ini di sini jadi kita ngambilnya di bagian ini ya Yang ini kita membuat double crochet from loop ini satu dua oke okay, kita lihat di sini kan dua satu dua berarti kita membuat isinya di sini ya, salah kita membuat isi back loop satu dua tiga 4 5 Oke, ini untuk row yang ini ya. Seperti itu, membuat 5 uh, SC back loop. Setelah itu membuat DC from book, 5 SC back loop. Nanti di sini kita lanjut 5 SCB back loop, terus 2 DC from loop dan lanjut di sini 5 SC back loop. Oke, silahkan teman-teman mengerjakan ya. Jadi biar kita nanti jangan salah, kita hitung di bagian belakangnya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini satu, dua, tiga. 4 dan 5 nah 5 kita membuat SC ya eh, DC ya nah ya, sini kan nah sini ini milik yang ini tinggal membuat DC nya sama seperti ini Ini double crochet from loop satu dua dan lanjut kita membuat sc lagi nanti sini ya sc back loop oke silahkan teman-teman lanjutkan ya untuk membuat sc back loopnya kita hitung dulu kan nah di sini kan tadi dua double crochet from loop kan nah kita lihat di bagian belakangnya ini kita hitung dua satu dua berarti kita membuat sc-nya di sini di back loopnya sini ya ini kelihatan kita nggak kelihatan insya allah ya nah di sini kita membuat sc back loopnya Kita hitung dulu di bagian belakangnya, ya. Maksudnya, kita hitung itu kalau dia di sini dua double crochet dan di sininya harus tetap uh, di skipnya dua, dua loop, ya. Jadi nanti sinkron. Oke, okay, teman-teman, ini kita sudah di bagian akhir, ya. Selanjutnya, kita akan slip stitch di bagian sc ini, ya keceh yang awal kita ngambil di bagian back loopnya saja ini kita ambil benang warna biru oke okay, untuk selanjutnya di sini kita harus stitch dan kita membuat dua double crochet di loop seperti ini ya selanjutnya satu, dua ini sudah dua kita lihat di belakangnya harus kita skip dua juga ya satu satu dua berarti di sini kita membuat SC ya di sini kita membuat SC sebanyak di back loop nya ya SC back loop sebanyak 8 dua tiga 5 6 7 8, 8 Selanjutnya kita membuat dua double crochet runluk sini ya kita nah, ambil sini satu dua, nah ini sudah motif satu motif ya, jadi kita akan mengulangan dua double crochet front loop, lapan single crochet front uh, back loop, dan di sini dua double crochet front loop. Nah ini terlanjuti sama pengerjaan seperti ini. Nah di sininya kita membuat dua double crochet front loop. satu, dua. Nah, untuk pengerjaan SC-nya, kita harus lihat dari belakangnya ini, harus kita skip 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita membuat SC-nya di sebelah sini. Di sini ya. Di sini kita membuat 8 SC back loop. 2, 3, 4, lima enam tujuh dan 8 selanjutnya kita membuat dua double crochet from loop. oke okay. nah seperti itu nanti teman-teman lanjut lagi ya pertama pengerjaannya seperti ini seperti ini yang di awal diulangin Oke okay. oke okay, teman-teman ini kita slip stitch di bagian dc ini ya yang ini yang ini dan kita ambil benang yang warna abu-abu uh, ini ya kita ambil ya nah itu kita bikin kunci dulu. Selanjutnya kita akan membuat 3 SC di loop yang sama. Kita membuat SC 1 2 3 Selanjutnya kita membuat 6 double crochet from loop. Di sini setelah itu kita membuat di sini ya. 6 sebanyak 6. 1 2 dan 6 ya sudah 6 nah ini, 3 SC back loop 6 double crochet from loop dan selanjutnya kita membuat 3 SC from loop back loop nah disini jadi ya, biar kita jangan keliru ya jadi nanti disini kita akan skip sebanyak 6 1 2 3 4 5 dan 6 ya jadi kita membuat isinya di sebelah sini ya gitu. ya Nah, 2 Nah, kita ngomong S-nya di sini. Back loop. Satu. Dua. Tiga. Oke, sudah tiga. Ini ya. Tiga, enam, tiga. Nah, ini sudah satu motif ya. Jadi kita melakukan pengulangan lagi di sini. Nanti di sini ini sudah 3 SC 6 double crochet front loop eee, 3 SC from loop. Nanti di sini ya kita melakukan pengulangan seperti ini. Jadi nanti di sini 3 SC lagi back loop. Nanti di sini ya 66 double crochet from loop dan di sini nanti kita membuat 3 DC. Back seperti itu ya, teman-teman. Ya. silahkan diulangi lagi sampai nanti kita bertemu di awalan sini. Ya, oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita sudah di bagian akhirnya. Ya, kita slip stitch di bagian sc ini, dan kita ganti benang warna biru seperti ini kita tarik, kita kunci dulu selanjutnya kita akan membuat isji back keseluruhannya ya jadi kita hanya membuat isi isi saja ya oke teman-teman silahkan dilanjutkan sampai nanti kita ketemu di bagian akhir Di sini ya nanti kita ketemunya ya Oke, ini teman-teman kita sudah di akhir ya. Kita slip stitch lagi di bagian mischi awal ini ya. Kita penggantikan benang warna abu-abu. Kita slip stitch. Setelah itu kita kunci dulu ya. Kita kunci seperti ini. Setelah itu kita akan membuat satu sc di back loop di lubang yang sama ya satu selanjutnya kita akan membuat sepuluh double crochet ya di sini ini, disini, ini sininya ya 10 double crochet di sini satu masalah ya itu di sebelahnya ya ini disini, nah di sini ya, eh. satu, dua, tiga. Jadi, kita sesuaikan benang, ya teman-teman. Kalau benangnya warna abu-abu, kita ngerjainnya di abu-abu, bubuk rusunnya. Tapi, kalau dianya benangnya warna biru kita membuat debuk kursinya di warna biru jadi kayak gitu ya 3 4 4 5 kita membuat satu sc ya satu sc di sini kita harus hitung dulu pas nggak 10 ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh nah jadi sepuluh di belakang kita skip 10 kita membuat sc di bagian sini, di sini ya kita membuat sc selanjutnya kita membuat lagi 10 lagi ya 10 lagi di sini 1 SC 10 DC nanti-nanti di sininya lagi kita membuat satu bagian sini berarti di sini DC nya lagi kita buat 10 10 DC nanti satu SC lagi 10 Seperti itu ya teman-teman silahkan dilanjutkan ya oke teman-teman ini kita sudah bagian akhir kita slip stick di SCL tadi dan kita mengambil yang warna biru kita kunci tarik yang warna abu punya ya, biar kencang setelah itu kita membuat SC bedroom jadi seluruhnya ini nanti kita menggunakan SCB cube ya. Sampai nanti kita ketemu lagi di awalannya ya. Oke, silahkan dilanjuti teman-teman. Oke teman-teman ini sudah di bagian terakhir ya. Kita slip stitch di bagian SC sini. Oh, maaf kita uh, ganti benang. Nah, bagi tarik kita kunci. Selanjutnya kita akan membuat 3 SC di loop yang sama. 1 SC loop kedua dan loop ketiga. 3 SC ya. Selanjutnya kita akan membuat 6 double crochet. Nah ya. Satu Dua Tiga Kita akan membuat tiga dc ya. 3 sc di the, uh, di backbook-nya. 1 2 3 Oke, okay, teman-teman lanjutkan lagi nanti di sini bikin lagi 3 sc lagi, 6 dc dan 2 sc. Eh 3 sc. Ya, seperti ini ya, ini sudah motif pertamanya ya. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan lagi ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah menyelesaikan dan kita akan ketemu di ec yang awal ini ya. Nah, di ec awal ini kita akan stick dan kita ganti benang warna biru dan kita kunci. Selanjutnya kita akan membuat dua double crochet ya. Di sini. Nah, kita lanjutkan di sini dua DC satu dan dua. Selanjutnya kita akan Membuat delapan SC, ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Delapan, setelah itu kita membuat dua double crochet di front loop. teman-teman silahkan dilanjutkan lagi ya sama seperti ini ya nanti di sini bikin lagi dua double closer 8 single crochet back loop dan dua double closer front loop oke okay, teman-teman ini kita sudah ini ketemu di dc yang ini ya dc front loop jadi kita slip stitchnya di sini Oh, maaf, kita ganti benang dulu ya. Sering kelupaan nih. Setelah itu, kita kunci dulu. Selanjutnya, kita membuat 5 single crochet di back loop. Nih, di loop yang sama ya. Kita membuat 5. 1 2 3 4 dan 5. Selanjutnya kita membuat 2 double crochet 2 double crochet 5 loop Ini 1 dan Sini ya di Sini 5 loop Selanjutnya di sini lagi ya Nah selanjutnya kita membuat 5 SC lagi di back loop. 1 2 3 4 dan 5. Oke, teman-teman. Ini motifnya ya. Jadi nanti di sini bikin lagi pengulangan lima SC lagi, setelah itu dua double closer setelah itu lanjut dengan 5 SC lagi. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan lagi ya. Seperti ini. Oke, semoga dimengerti ya. Oke, teman-teman ini sudah di bagian row terakhir ya. Kita langsung slip stitch di sini jadi motifnya seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau teman-teman ingin untuk menambah lagi rownya ke bawah sini lebih dalam ya silahkan tapi ini sesuai dengan keinginan saya hanya sebatas uh, satu motif saja ini kita Putus benang, ya. Yang ini, yang warna biru, kita putus benang, dan yang warna abu-abu juga kita putus benang. Ini tinggal teman-teman rapikan saja, ya. Tarik seperti ini, dan kita masukin setiap lup-lup ini saja sampai dia rapi begitu juga dengan yang warna birunya ya kita slip-slip saja slip di sini boleh ataupun dislip di slip disini juga boleh bagian terakhirnya kita rapikan. Alhamdulillah teman-teman sudah jadi peci rajutan kita untuk ini untuk anak ukuran umur 5 tahun ya. Nah, di sini saya ukur untuk bagian badannya itu 5 cm ya. Seperti ini. Ini bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Dan ini bagian luarnya seperti ini. Kalau untuk ukuran dewasa Untuk ditambah lagi rownya Ke bawah Silahkan bunda-bunda teman-teman Oke okay, Semoga mudah dimengerti Dan Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Dan semoga suka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye